Kenapa dinamai Burung Gereja? Burung jenis ini dapat ditemukan dengan mudah di berbagai wilayah Indonesia Lantas, Kenapa dinamai Burung Gereja? Jawabannya, saat pertama kali burung ini datang ke Sulawesi dan Jawa mereka segera mencari tempat di dalam bangunan yang besar dan tinggi dengan alasan keamanan. Burung gereja merupakan burung yang terbangnya rendah. Pada saat itu, bangunan yang arsitekturnya tinggi hanyalah gereja. Sehingga burung ini mulai bersarang di langit-langit gereja. Tak ada catatan jelas dari siapa dan tahun berapa burung ini dinamai burung gereja. Namun, karena sering masuk ke dalam gereja dan bertengger di sana, sejak saat itulah burung pasar montanus ini dijuluki sebagai burung gereja. Burung gereja dapat ditemukan di Eropa dan Asia. Di Indonesia sendiri, burung gereja dapat dicumpai di hampir seluruh tempat. Bukan cuma di gereja, tapi juga ada di masjid, perumahan, atau gedung habitang yang mereka diami daerah pemukiman penduduk, membuat mereka begitu familiar bagi orang Indonesia.